Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesain kita, channel indonesia kamera oke, sekarang kembali lagi sama saya Aisyah buat materi kali ini sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, gak ada nih kalau kalian subscribe buat kalian yang suka sama channel indonesia kamera bisa kalian ikuti dan kalian support kami dengan cara like video ini dan buat kalian yang ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah di kolom komentar um, materi kali ini adalah tentang gimana sih caranya pindahin file ke smartphone kalian dengan cara otg jadi nanti kita bakal pakai otg sebelum itu kalian bisa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 Oke teman-teman, langsung aja kita ke materinya ya. Di sini udah ada USB uh, OTG-nya. OTG-nya seperti ini. Eh, uh, barangkali kalian kenal enggak? Di sini ada yang buat USB ke laptop atau ke komputer ya. Terus di sini kita pakai versi yang bisa dibuat gini. Jadi ini nanti bisa dipakai buat nanti bisa dipakai buat ke USB mikronya. Nah, kalau yang di sini bisa dipakai buat USB type C. Ini untuk type C, ini untuk mikro, micro USB sana untuk USB. Seperti ini tampilannya. Terus di sini ada slot untuk memory card kamera. Di sini ada untuk memori mikro ya memori yang kecil micro SD terus kita bakal pakai memori kamera ini pertama kita masukkan dulu ke sini. jadi kalian harus tahu letaknya arahnya kayak gimana supaya nggak salah masukin kalau salah masukin nanti bakal rusak ini nanti bakal rusak juga oke langsung kita masukin ya nah seperti ini ini tergantung dari OTG nya ya dilihat dulu pertama kalau misalkan agak susah dicoba pelan-pelan dulu dia bakal bisa masuk atau enggak kalau enggak bisa masuk jangan dipaksa ya oke okay. terus kemudian kita siapkan smartphone di sini kita masuk ke pengaturan okay. setelah ke pengaturan di sini kita pilih OTG setiap setiap smartphone setiap Android itu beda-beda letaknya ada yang namanya itu OTG ada yang um, sambungan USB yang kayak gitu ya ini kita nyalakan dulu kita onkan kita onkan dulu ya setelah itu baru kita pasangin OTG-nya ke HP-nya Setelah dipasang nanti ada notifikasi dan notifikasi USB tersambung seperti ini ya. Setelah itu bisa kita klik, kemudian kita klik OTG di sini. Di sini ada tulisannya DCIM Kemudian kita bisa klik di sini ada 100 Canon. Bisa tekan image image yang kita copy kemudian kita salin aja bisa kita pindahin kita masuk lagi ke pengelola file di mana tempat penyimpanan filenya kita masuk ke ini mau kita pindahin ke, ke kartu SD langsung kita tempel sudah selesai jadi tutorialnya gampang banget selesai kita pindahin, jangan lupa oteganya dimatiin baru langsung kita cabut oke teman-teman itu tadi tutorialnya dan semoga bisa membantu kalian ya jadi buat kalian yang mau pindahin memori langsung ke hp atau ke memory card atau ke laptop bisa pakai cara itu tadi tapi kalau mau langsung pindahin ke memory card Kalian harus salin dulu filenya ke HP atau ke laptop Baru bisa langsung kalian copy lagi ke memori yang selain itu Dan di disini em, semoga bisa membantu dari keaprikan ya Aprikan atau aprikan namanya Agak susah juga ya buat kalian yang mau ajukan pertanyaan bisa komen di kolom komentar Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu Selagi kita bisa kita akan membantu kalian supaya kalian bisa dapat solusinya. Oke, okay, terima kasih sudah mendukung channel sam, channel Indonesia Kamera sampai sini. Saya Aisyah pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf. Salam sahabat fotografi videografi Indonesia Kamera. Salam saudara.